Di kabar pertama persahabat ya tentunya kita diawali dengan kabar spesial banget nih dari Papa Bilar Yang tentunya sudah tiba di rumah semalam Saat tentunya sudah berselaturahmi bersama Adini Sumargo persahabat ya Dan langsung memainkan piano Masya Allah ini keren banget persahabat Syahdu banget, persahabat ya Kita selalu bangga dan kagum Pasti dengan sosok Rizky Bilar Yang begitu luar biasa Mudah-mudahan terus berkarya Bapak Bi Dan ditunggu banget karyanya juga Kita selalu support yang terbaik Dan kita lihat juga persahabat Begitu banyak tanggapan komentar Begitu banyak respon yang diberikan Di antaranya dari Bahar Wirta Mengatakan Bismillah, semoga semakin lancar Main pianonya, amin Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Harmini 14 Masya Allah kabar lembut pisan suara papanya abang El. Masya Allah banget ya. Makin kesini pastinya bersahabat, makin progresnya luar biasa untuk Bapak Bilar. Semangat terus untuk papa B mudah-mudahan selalu memberikan kejutan buat warga Konoha. Kemudian juga selanjutnya bersahabat diingatkan untuk warga Konoha diinformasikan langsung dari L2 w Untuk semuanya ayo bagi-bagi akun premium Spotify dan YouTube untuk lagu baru. Yang punya rezeki berlebih, bisa saling bantu bagi-bagi akun premium Spotify dan Youtube, tuh persahabat. Kita lihat juga kalimat caption panjang yang ditulis di unggahan ini. Yuk guys, kita bersama-sama ukir prestasi untuk lagu Lesti Insan Biasa dengan saling membantu untuk yang punya rezeki berlebih, bisa bagi-bagi akun premium Youtube atau Spotify. Lagu ini pasti menjadi lagu paling berkesan, karena kita semua sudah menantikannya dan tentu saja, kita sangat merindukan suara emas Lesti Kejora. Kita juga sangat rindu begadang streaming, dan rindu sekali melihat Lesti memboyong banyak piala. Maka dari itu, selagi masih ada waktu, ayo kita saling membantu. DM langsung L2W ya guys, bagi yang mau berbagi. Semangat untuk kita semuanya. Makin kompak, makin solid untuk selalu mensupport dan mendukung karya-karya terbaik idola Kemudian juga berikutnya ya persahabat di storynya nya Papa B semalam Bertemu dan pastinya lagi meeting bareng nih dengan pengusaha, dengan vlogger, dengan tiktokers, Pokoknya apapun yang penting, yang terbaik dan mudah-mudahan lancar Doakan saja yang terbaik ya buat Papa B Postingan Papa B ini pun diunggah kembali oleh agen Sandal Putih Bilang Kalimat caption pun ditulis di unggahan ini, si papat meeting malam ini, katanya tuh persahabat, hingga banjir komentar juga di postingan ini. Di antaranya persahabat dari kun Sintia, 8073. Mereka ini dulu pernah ke rumah lensler yang baru, kalau nggak salah, mungkin ada hubungannya sama konser Lesti ini, katanya tuh. Ada juga tanggapan dari Zaskia, 3962. Iya, aku juga mikirnya ke situ, persiapan buat konser Amin halu aja dulu, katanya tuh. Dan kita lihat juga ada tanggapan dan jawaban dari Walam-Walam Bisawa Bukan konser kayaknya, maybe jualan TikTok karena ada orang TikTok yang sering meeting Meeting sama artis yang jualan di TikTok katanya tuh Ada juga jawaban dari Sumiyati Mereka vlogger mungkin tim LA baru, apapun itu semoga lancar dan berkah. amin. Hanya doa terbaik saja yang diberikan oleh kita semua untuk Leslor. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh Papa Bi semalam Diberikan kemudahan, diberikan kelancaran Dan sukses selalu pastinya, amin Kemudian juga, para sahabat, berikutnya Kita lihat di postingannya Papa Bilar Memang nggak bisa mau on banget nih Melihat aksi geseng Antara Denny Sumargo dan Rizky Bilar Yang sama-sama kocak, para sahabat Ini juga paling ditunggu dan dinantikan podcastnya Apalagi ada rahasia nih Yang tentunya dibocorkan oleh Papa B kepada Denny Sumargo dan di pulsingkan ini pun ada tanggapan dari Chandra Putra Negara, persahabat ya. Disitu mengatakan, jadi next jangan lupa ke level up ya Rizky Bilar, Masya Allah. Mudah-mudahan persahabatnya selalu dikelilingi oleh orang-orang baik, dan selalu saja memberikan kejutan bahagia buat warga Konoha pastinya. Kemudian untuk berikutnya, kita lihat persahabat perstingan Cidukan, Bunda Lansi saat syuting model video klip lagu baru, Masya Allah. Semakin gak sabar persahabat untuk menantikan dan menyaksikan single terbaru Lesti dengan judul insan biasa Yang pastinya bakal pecah banget Besok di pertama persahabat jangan lupa gaskin mudah-mudahan trending dan booming untuk lagu barunya Lesti Dan kita juga masih menunggu judukan lain hingga kabar terbaru lainnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV